Di kabar pertama persahabatnya kita dengan kabar spesial ada unggahan video saat momen Leslar Entertainment tim ya Ini lagi kumpul membahas tentunya perpisahan persahabat, ya dari Leslar Entertainment kita lihat ada Papa B, ada Bunda Leslie Kejora, dan ada Abang L juga bersahabat ya Kalau melihat video ini kita merasa terharu dan sedih banget Mudah-mudahan Leslar Entertainment kembali bangkit Dan tentunya bisa menyuguhkan karya-karya terbaik ya kembali, amin Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Beko Gossip Disitu dikatakan Masya Allah, Tabarakallah, perpisahan memiliki rasa manis pahit Pahit untuk perpisahan saat ini dan manis untuk kerinduan masa depan Semoga kalian berlayar dengan lancar Disertai jalan yang penuh sukacita Semoga semua mimpi kalian menjadi kenyataan Perpisahan bukan berarti kalian tidak akan berjumpa kembali Perpisahan hanyalah nasihat Supaya kalian tetap akrab ketika bertemu kembali Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik Ali bin Abi Talib, Masya Allah Keren banget ya dan tentunya di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, salah satunya dari akun Mam underscore allens Mengatakan, "Insyaallah, ini keputusan yang terbaik untuk saat ini. Semoga kedepannya lebih baik untuk menjemput masa depan yang lebih indah dengan keluarga yang sama wadah rezeki yang merokah." Amin. Hanya doa yang terbaik ya allah yang kita berikan untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar Kemudian, tersahabat ada sebuah pusingan momen semalam saat Papa Bilar main sepak bola perdana ya Kita melihat attitude yang sangat luar biasa Di momen video ini, bersahabat, ya, kita selalu dibikin kagum dan bangga dengan sosok Rizky Bilar Yang begitu, tentunya bersahabat, ya, sopan santun kepada yang lebih tua Masya Allah banget ya mudah-mudahan papa B selalu positif dan mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya kemudian juga persahabat ya disimak di sini ada sebuah postingan kalimat komentar dari Rudi Salim di akun Lambe perhatikan persahabat ya pembelaan dari Rudi Salim mengenai video yang viral saat Papa B ditegur oleh tetangga mengenai membawa atau mengendarai mobil ngebut Persabati. Ya, kita lihat kalimat komentar pembelaan dari Rudy Salib. Menurut pendapat saya, sepertinya tidak mungkin Mas Bilar ngebut karena sedang membawa baby L yang sedang tidur di mobil dan ada Lesti. Namun memang ada salah satu staf yang datang secara bersamaan menggunakan mobil dengan knalpot racing yang suaranya agak kencang. Mungkin terjadi kesalahpahaman Ini keren banget persahabat ya Masya Allah korudi Salim sehat selalu Mudah-mudahan Rudi Salim dan Rizky Bilar pun masih menjalin kerjasama yang baik Kita lihat juga persahabatnya postingan ini diunggah kembali oleh akun Lesler Sweetie Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah kau Salim dua jempol buat korudi Pokoknya beliau the best partner dan sahabat terbaik. Terima kasih Koko. Masya Allah, orang cerdas yang baik dan beretitude. Semoga Korudi Salim selalu bisa menjadi pembimbing dalam bisnis nyales lar. Amin. Kita lihat juga persahabat ya di video yang viral mengenai tentunya teguran dari tetangga ya Rizky Bilar. Persahabat ya ini ya. Tentunya hanya kesalahpahaman saja sepertinya. Dan Papa Bilar juga sudah meminta maaf. Ini attitude yang sangat luar biasa sih yang kita lihat bersahabat dari seorang Rizky Bilar. Tetapi memang banyak sekali... Orang-orang julid, netizen, haters yang selalu mencari celah untuk kesalahan, Lesti dan Rizky bilang Sebagai fans sejati, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita ini. Kemudian juga bersama di disimak diunggah IGN-nya di kobas kembali. Kobas mengunggah sebuah postingan kata-kata bijak. Ketika orang lain memfitnah Anda, Integritas akan membantu Anda terus menanjak. Jangan menyerang balik. Namun apabila kritik yang disampaikan itu ternyata benar, integritas akan membuat Anda menerima apa yang dikatakan, menarik pelajaran darinya dan terus bertumbuh. Ini keren banget persahabat ya. Kata-kata yang sangat bijak. Mudah-mudahan leslar.